Di hari lebarannya beda Lalu yang naik pulang kampung itu ya bekerja di Jakarta Tetapi anak istrinya ada di Kampung Sebelum Anda menonton video kami selanjutnya Jangan lupa subscribe channel Nasib ID Tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami Masyarakat bukan mudik atau pulang kampung Tapi sedang mengungsi Pemerintah telah melarang masyarakat di wilayah yang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB untuk mudik ke kampung halamannya. Larangan itu menjadi sorotan setelah Presiden Joko Widodo membedakan antara mudik dan pulang kampung. Perbedaan itu kata Jokowi dalam acara Matanacoa terletak waktu aktivitas dilakukan. Presiden Jokowi menyebut bahwa masyarakat yang sudah pulang ke kampung halamannya saat ini, atau jauh hari sebelum Lebaran, bukan disebut mudik, melainkan pulang kampung. Jokowi membuat perbedaan makna baru dari mudik dan pulang kampung. Jadi, yang pulang kampung sekarang boleh berduyun-duyun menuju kampung tidak apa-apa, menurut Jokowi. Jokowi lupa ada aturan larangan tersebut, ujar direktur eksekutif Center for social, political, economic and law study. Ubedilah Badrun menanggapi pernyataan Jokowi kepada kantor berita politik Ermol. Namun demikian, Ubedilah melihat adanya kekeliruan pemaknaan dari Presiden Jokowi yang hanya melihat pergerakan warga Jabodetabek secara fisik dari kota ke kampung. Padahal mereka bergerak ke kampung halaman untuk mengungsi. Ini mengingat mereka tidak lagi bisa bertahan hidup di Jabodetabek lantaran sudah tidak bisa lagi bekerja. Itu sesungguhnya memiliki makna mengungsi, sebab antara karakteristik pengungsi adalah tidak memiliki cukup keuangan dan makanan untuk bisa bertahan hidup. Jelas Ubedila. Analisis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta ini menggarisbawahi bahwa ciri warga pengungsian adalah tingkat ketergantungan yang tinggi pada yang lain. Hal ini tentu harus segera diantisipasi oleh pemerintah. Sementara pekerjaan di kampung tidak ada, praktis mereka hanya akan menggantung pada bantuan. Kebergantungan tinggi pada bantuan adalah ciri warga pengungsi, kata Ubedila. Dengan demikian, fenomena masyarakat yang kembali ke kampung halaman, kata Ubedila, sebagai fenomena yang Pengungsian besar-besaran Situasi ini juga terjadi di hampir seluruh dunia Problemnya di Indonesia nampak lebih parah Karena kemungkinan daya tahannya hanya maksimal dua atau tiga bulan saja Pungkasnya